Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti be Lovers, be lovers serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Mimin, tentunya di my YouTube channel Diva TV.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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai Sore kalian saat ini tentunya Bang Min akan menginfokan tentunya kabar terbaru seputar Leslar persahabat, ya Kita tentunya ke kabar pertama Ada sebuah info bahagia banget nih buat kita semua para fans Ini tentunya datangnya dari akun Leslar Indonesia 2020 Yang menginfokan bahwa tentunya Kak Nova pulang nanti bulan 6 Para sahabat ya wow tentunya kita akan mendapatkan kejutan dari Kanova Pratiwi, Pak Sabat, ya, siap-siap. Kita akan mendapatkan vitamin bahagia langsung dari keluarga Rizky Bilar, Pak Sabat, ya. Di sini sebuah kalimat yang dituliskan, dapat gorengan dari Jepang nih. Kanova pulang bulan 6, cocoklah semua kan goreng. Wkwkwk, wk, wk, live Instagram Kanova itu, Pak Sahabat ya. Mendapatkan info ketika live Instagram dari Kanova Pratiwi, di sini menginfokan bahwa Kanova nanti pulang ke Jakarta bulan 6 persahabat ya doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus buat keluarga Leslar dan berikutnya persahabat ya sudah di saja tentunya untuk video klip dari lagu terbaru dari lasik ke Pasabat ya tentunya bawa aku ke hulu ini sudah mendapat viewers yang cukup banyak persahabat ya baru 43 menit aja penontonnya sudah 183 ribu ini keren banget ini tentunya OTW menuju trending, persahabat ya, siap-siap trending satu lagi nih. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan kita mendapatkan kabar juga, persahabat ya, bahwa tentunya untuk lagu Classic Gejora single terbaru ini di musik mendapatkan trending di nomor 9, persahabat ya. Mudah-mudahan musik dan video klipnya mendapat Trending nomor satu Amin Ya Rabbal Alim Persahabat ya, doakan saja dukung dan support terus buat idola kesayangan kita Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan baru dari Lady Biro Persahabat Ya tunggu saja vitamin-vitamin bahagia selanjutnya Ini informasi di sore hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.